Aku tahu bahwa engkau sanggup Tahun ini mari kita mengakui Bahwa Allah sanggup Tapi Pastor Philip tahun lalu saya belum mengalami mujizat apa-apa Doa aku dijawab satu pun juga Kadang-kadang kita itu hiperbola Membesar-besarkan Sebenarnya banyak jawaban doa Tapi kita nggak perhitungkan Karena yang kita inginkan itu tidak diberikan Atau yang satu-satunya kita fokusi Itu nggak terjadi Tapi ya sudahlah anggaplah tidak terjadi Anggaplah di belakang sana Tuhan nggak pernah jawab doa anda Mari kita kenakan iman yang baru tahun ini, oke? Okay? Ini resolusi hati. Kita berkata begini, Aku tahu bahwa tahun ini engkau sanggup melakukan segala sesuatu, itu imanku tahun ini. Sepanjang tahun, sepanjang segala zaman Tuhan selalu mampu, sanggup, tiada yang mustahil baginya. Tapi tahun ini adalah tahun yobelku. Tahun ini adalah tahun pembebasan. Tahun ini aku disembuhkan. Tahun ini aku ngalami